saya mimpi lah. Ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. jembatan, memang keseluruhan masalah transport. Kami jauh ke kota. Jauh sekali, apalagi dulu kami dayung. Kami sudah menantikan cukup lama, bertahun-tahun. Mulai dari orang tua saya mengharapkan harus ada sebuah akses jembatan yang harus menyeberangi teluk ini. Pembangunan jembatan IOTFA kita memulai inovasi metode pekerjaan dengan membuat atau merakit jembatan YOTEFA di dua tempat, yaitu di Jayapura dan di Surabaya. Baru untuk Indonesia membawa rangka jembatan utuh seberat 2.000 ton dari Surabaya ke Jayapura. Dan inovasi tersebut dianugerahi oleh Museum Rekor Indonesia. Perasaan saya senang ya, senang dan bangga banyak kebanggaan bahwa kita, engineer Indonesia, mampu untuk mempersembahkan jembatan kelas nasional kepada masyarakat di wilayah timur. Setinggah pada saat ini kami sudah terwujud, kami sangat senang sekali. Ya senang karena akses ini dibuka untuk kami bisa sekolah dari kampung, bisa kami kerja dari kampung. Kami beli barang di kota, bisa pulang kampung. Makanya kami senang. Dengan akses pembangunan jembatan dan jalan, kami cepat kenal kota. Perkembangan kota kami itu dengan baik. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua. Membantu akses kami dalam Kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga, ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota, kita sudah tidak lagi lewat laut tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Ini sebuah kemajuan dari ini dorongan Pak Presiden dia berikan majukan kemajuan orang Papua maju sama-sama daerah-daerah lain, lain Saya harap Pak Presiden tetap semangat tetap solid membangun bangsa dan negara ini Rasa Papua saya bilang one yang bey one yang one yang bey